Ternyata masih banyak yang belum paham tentang mimpinya orang-orang soleh. Bahkan sampai menganggap remeh, bilang mimpi kok dijadikan dalil, mimpi kok dipercaya, dan lain-lain. Saya maklum, mungkin saking sibuknya dengan urusan dunia sampai-sampai hal dasar dalam agama Islam pun dia nggak tahu. Mimpi itu dikatakan oleh Nabi, warohyal mukmin juzun min wa juz minan Mimpi seorang mukmin adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Nah, kalau tanya kedudukan hadis ini ini kedudukannya mutafakun alih tahu artinya mutafak alih hadis yang kesohihannya disepakati dua imam besar dalam hadis yaitu imam Bukhari dan imam muslim dalam Al-Quran Allah pun menjadikan mimpi sebagai dalil, Nabi Ibrahim mendapat perintah menyembelih anaknya melalui mimpi dia dalam Al-Quran ya euh, arafil manami anni wahai anakku, aku bermimpi kalau aku menyembelihmu itu dalam Al-Quran loh Nabi Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Ya, abati innira'aitu ahada asyara kawkaban wasyams wa alqamara saya Wahai ayah, sungguh aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, aku melihat mereka sujud kepadaku. Itu mimpi di Al-Qur'an. Dan itulah petunjuk seluruh perjalanan hidup Nabi Yusuf itu lewat mimpi. Bahkan salah satu makjizat Nabi Yusuf itu takwil mimpi. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Tanda awal kenabian beliau adalah yatul Haq, Mimpi yang nyata Sebelum menerima wahyu pertama Beliau sangat sering memimpikan sesuatu hal Dan saat bangun semua kejadian itu Persis seperti dalam mimpinya Bahkan saking pentingnya mimpi Imam Bukhari loh Memasukkannya dalam Shahih Bukhari Dan kalau kalian tahu azan yang selalu kita dengar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar Sampai akhir kalimatnya Itu didapat dari mimpi Ketika Nabi dan kaum muslimin selesai membangun masjid Nabawi Mereka musyawarah untuk bagaimana caranya memanggil kaum muslimin agar berkumpul sholat Ada yang usul nyalakan api Nabi menolak karena seperti majusi Ada yang usul pakai lonceng Nabi tolak karena seperti nasrani Ada yang usul pula pakai trompet Nabi tolak karena mirip Yahudi Belum juga ada mufakat tentang bagaimana mengumpulkan kaum muslimin Sampai akhirnya uh, sahabat uh, Abdullah bin Zaid Mimpi Beliau mimpi, mimpi lah. Ya. Beliau mimpi melihat seseorang bawa lonceng dan mau membelinya untuk memanggil orang-orang salat. Lalu orang itu malah mengajarkan kalimat-kalimat azan, Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir. Lalu diceritakanlah mimpi itu kepada Nabi. Nabi pun berkata, "Itu mimpi yang hak." Nabi menyuruh sahabat Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kalimat-kalimat tersebut kepada sahabat Bilal bin Rabah. Maka ketika masuk waktu sholat, Bilal pun mengumandangkan kalimat-kalimat azan itu dengan lantang. Umar bin Khattab yang mendengarnya, mendengar kalimat-kalimat azan itu, langsung berlari menemui Nabi Muhammad. Dia berkata, demi Allah aku mimpi seperti itu juga.